family, Welcome to the channel you beautiful people I hope you guys are having yourself a wonderful day Before we get started with today's video guys I just wanted to share with you guys these cool merch that are now available for purchase I know a lot of you guys are asking about the link uh, yesterday so I have the link of the store in the description You guys can check it out and pick up your uh, favorite merch to support the channel um, So in today's video guys we'll be reacting to another TNI video this video was suggested by Heru Thank you very much for taking the time to send me your recommendation and suggestion. The video is by uh, Lasuma Miltech and the link is in the description in case you guys wanted to check it out. So InshaAllah we'll get started the video in just a couple of seconds and at the end of the video I'll share with you guys my observation and reactions. So if you want to see them please stay until the end of uh, the video and with that said guys now let's get started. Oh wow, pretty cool intro. Dalam pertempuran, menjadi sulit terlihat adalah sebuah keuntungan yang besar. Dengan sulit dilihat oleh musuh, maka kemungkinan tertembak menjadi lebih kecil. Seragam tempur dirancang agar prajurit tidak mudah terlihat oleh musuh. Untuk itu, jarak seragam disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. I think the, the color that they put on their face, it just makes uh, their face blend in with their uniform, like with the camouflage. So I guess even if they're lying down somewhere, looking at something, it'll be hard for the enemy to be able to recognize that it's a human because of their other right. Kemudian, pernah menjadi I think they're showing the uh, evolution of uh, Indonesia's kesatuan -kesatuan uh, uniform Ini jenis-jenis dan sejarah seragam loreng yang digunakan oleh TNI dan Polri. We go. This is a TNI, DPM TNI. Ini adalah seragam loreng yang paling umum digunakan oleh TNI bahkan corak ini pernah menjadi satu di in many of the previous videos that video is going to be detail tiap kesatuan memiliki corak loreng khasnya masing-masing bahkan wow. antar kodam juga memiliki seragam loreng I mean, tahun 1983 secara resmi terdapat 10 corak loreng yang digunakan kesatuan-kesatuan di TNI dan Polri pada tahun 1984, Panglima Abri Jenderal LP Murdani menginstruksikan penyeragaman corak kamuflase untuk seluruh kesatuan TNI. Corak kamuflase standar untuk TNI menggunakan corak yang disebut sebagai DPM atau Disruptive Pattern Material, sering disebut juga sebagai DPMist, Disruptive Pattern Material, yang dipakai oleh tentara Inggris dalam Perang Malvinas tahun 1982. Loreng DPM TNI terdiri dari komposisi warna hijau, coklat, hitam, oh, dan mereng so cool, dengan dominasi warna hijau. Yeah, dan di Indonesia merupakan daerah tropis yang didominasi oleh vegetasi berwarna hijau. Hmm. Pasukan TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB juga menggunakan Loreng DPM, tetapi disesuaikan dengan warna midanya. Misalnya, warna coklat muda atau warna gurun untuk pasukan perdamaian yang ditempatkan di Afrika dan Timur Tengah. Kamuflase DPM atau loreng malvinas ini masih dipakai hingga saat ini. Namun, mulai tahun 2000-an, kesatuan-kesatuan TNI mulai menghidupkan lagi loreng khas yang dulu pernah mereka gunakan. Cara loreng, loreng darah mengalir ini merupakan loreng kebagaan komando pasukan Hukusus komando atau Kopassus. Loreng ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1964, yang saat Elite. RPT itu bernama RBD ini membuat corak Den loreng yang terinspirasi dari loreng jenis Denison Brushstroke yang dipakai tentara Inggris pada Perang Dunia Kedua. Namun terjadi kesalahan pada mesin produksi, kesalahan ini menghasilkan corak yang berbeda dari yang diinginkan, Bentuk polanya oh, seperti cairan yang mengalir vertikal, namun justru corak tersebut kemudian disukai dan dipertahankan. Karena ada unsur warna merah kemudian dikenal sebagai loreng darah mengalir. Loreng darah mengalir terdiri dari warna krem, hijau, ungu dan merah dengan pola mengalir secara vertikal. Loreng ini digunakan antara tahun 1964 ada video you know, technological dances you know, right because they research about this like every year and what they 1945, find out that works better in camouflaging the soldiers. is obviously what comes out right. Sudah berganti nama, terang agak berbeda dengan yang dulu karena menggunakan warna yang lebih cerah. Pada saat loreng darah mengalir, digunakan kembali Kopassus tampak menonjol dan terkesan eksklusif karena kesatuan lainnya, baik angkatan darat, laut, dan udara, masih menggunakan loreng DPM. Karena dari coraknya warna loreng ini justru mencolok dibandingkan vegetasi di Indonesia. There also different patterns needed for different areas. Like for example, you won't be able to use these patterns if you go to the mountain when there's no trees or grass or whatnot, right? Where in tropical area this is important to use. You need to be able to understand like in a, a desert you won't be able to use it cuz it'll stick out. But so different areas different patterns. Yang menggunakan jenis kamuflase pixel. Loreng raider ini komposisi warnanya sama persis dengan loreng DPM yang lazim digunakan TNI. Hanya saja, loreng raider ini menggunakan piksel sehingga dari kejauhan terlihat lebih blur dan tersamar dibandingkan loreng DPM biasa. Selain itu, ukuran bentuk corak yang I like all their gears. The only thing I don't DPM like standar. is just those hats. Like, I think the hats could have been improved as well. Igal, so dalam sejarahnya pada tahun 50-an hingga 60-an, pasukan elit TNI yang terdiri dari RPkad, pasukan Rp. keren cepat atau BGTNI Angkatan Udara, dan KKO dari Angkatan Laut menggunakan seragam loreng dengan corak seperti macan tutul. Kain untuk seragam loreng ini awalnya adalah bahan kain kamuflase M1942 buatan Amerika yang diberikan kepada Belanda setelah Perang Dunia Kedua. Karena Belanda harus meninggalkan Indonesia karena sudah berteka, maka kain yang tadinya untuk pasukan Belanda ini berakhir di tangan Indonesia dan digunakan oleh BGT dan RPKAD. Kemudian, terinspirasi dari kain M1942, Indonesia membuat sendiri kain dengan corak kamuflase macan tutul termasuk yang digunakan KAKW atau korps Marinir. It's so crazy how they use different colors, I guess it comes from the research trail. Namun, TCit has been in brownish some of the reddish-brownish color. Pada tahun 2011, korps Marinir kembali menghidupkan loreng macan tutul Marinir yang dahulu pernah dipakai. Loreng macan tutul baru ini menggunakan warna-warna yang cukup cerah. Warna-warna ini memang tidak ideal untuk tujuan kamuflase maka loreng macan tutul ini hanya digunakan untuk kegiatan seperti upacara, parade dan latihan. Sedangkan untuk operasi when, uh, the the the Pasukan khas It pretty funny because they like basically the wrong kubatang colors kubatang and kubatang you think like that's kubatang such kubatang a waste of money. dalam sejarahnya mengalami beberapa perubahan pada tahun 1967, paschas, yang saat itu bernama Kopasskad atau Komando Pasukan kerak Cepat menggunakan seragam loreng dengan pola seperti retakan tanah dengan komposisi warna coklat kemerahan coklat semua merah Seragam ini for that pada, tropical that tropical the area. pada tahun 1969, bersama dengan loreng di atas, opaskat mulai menggunakan seragam loreng dengan pola loreng vertikal. Komposisi warnanya sempat berganti-ganti hingga tahun 2000-an. Okay, bersama dengan penyamaan seragam kamuflase di seluruh kesatuan TNI, loreng ini ditinggalkan. Yonko ditinggalkan 4, pada good. tahun, 2000, pasca secara resmi menghidupkan kembali loreng khasnya. Loreng pascah ini masih menganut pola loreng dengan arah vertikal dan bentuk coraknya mirip potongan kulit kayu. Komposisi warna paling dominan adalah coklat muda dengan kombinasi warna TNI. coklat ungu dengan latar belakang hijau laut. Loreng Pada tahun 2012. TNI berencana mengganti loreng DPM yang telah puluhan tahun menjadi corak baru. for the shooting competition, which which they have one, ini, 12 years in a loreng NKRI. Corak baru ini hampir sama dengan corak Komodo Raider, namun terdapat perbedaan pada komposisi dan kecerahan warna. Loreng NKRI menggunakan warna hijau dan coklat yang lebih gelap. Dari komposisinya, porsi warna keki semakin sedikit, sedangkan porsi warna hijau dan coklat semakin banyak namun hingga saat ini ternyata loreng DPM belum sepenuhnya tergantikan dan masih digunakan di kesatuan-kesatuan TNI digunakan secara bergantian dengan seragam loreng khusus di masing-masing kesatuan justru setelah pergantian pimpinan TNI yang memperakarsai loreng NKRI seragam loreng ini masa depannya menjadi kurang jelas loreng TNI AU. Pada hari Personel TNI Angkatan Udara. I this is, this is more for like the terdiri dari warna biru tua, biru muda, hitam, abu-abu, dan putih gelap. loreng ini merupakan loreng dengan tipe pixel dengan arah cenderung di oh, shoes, as wow. Terdapat gambar siluet pesawat terbang. Loreng layar TNI AL menggunakan colors You think like a camouflage with the camouflage but oh, you know different, need, different areas kayak different kayak color. Layar. Loreng layar ini mulai tahun Especially in in Indonesia tahun 2011, Indonesia since they have like over 17000 islands you know there's also mountainous regions right so I like a, I guess in there, awak kapal. selam ini sebenarnya mirip dengan loreng layar TNI Angkatan Laut, hanya saja pada loreng kapal selam terdapat gambar kapal selam pada corak lorengnya. Si warna yang digunakan biru. Yang terdiri dari biru. I've never seen biru. Biru. Biru. Biru. Biru. Biru. Biru. uniform pada tahun 2000. For me it's actually a little bit more darker but there is a bit sandy. Kesatuan yang pertama kali mendapat seragam terbaru ini adalah Brigade Infanteri Lintas Udara 17 atau Brigade Linut 17 Kostrad. Kemudian menyusul satuan-satuan lain di bawah Kostrad termasuk Batalion Infantry dan Kavaleri. Seragam loreng baru ini didominasi warna hijau pucat menggunakan corak pixel dengan desain multicam. Multicam adalah desain kamuflase yang dirancang agar sistemnya like berbeda. Selain corak lorengnya, desain selera juga lebih modern. Dengan kamera yang lebih menarik, dan seperti tanda pangkat, efek energi terlalu justru di division, sehingga saat di medan tempur bisa dilepas dengan mudah. Ya, itu yang menghindari, misalnya, sniper musuh dengan mudah mengenali yang mana komandan pasukan. Seragam ini juga dilengkapi dengan rompi dan pengangkut perlengkapan desain dalam negeri yang bernama Sakti. Singkatan dari Sistem Angkut Kelengkapan Tempur Individu. Omandu Pasukan Katak atau Kopaska TNI Angkatan Laut menggunakan seragam loreng dengan pola piksel yang terdiri dari warna coklat muda, hijau, abu-abu, hitam, dan putih. Dari kejauhan, seragam ini terlihat dominan warna coklat keabu-abuan beberapa kodam di indonesia memiliki serakam loreng tersendiri salah satunya adalah kodam jaya yang memiliki loreng dengan komposisi warna hijau, merah bata, dan krem dengan pola lime brush stroke. Karena penyerakan TPM pada tahun 84 loreng ini pun tenggelam. Pada tahun 2012, loreng Kodam Jaya ini diperkenalkan kembali dan sering digunakan dalam upacara. It like orange marks, but... but they know right different Diga -diga uh, like I said areas different, different needs different colors. loreng. Pada tahun 60-an, pasukan Brimob menggunakan seragam loreng dengan corak macan tutul, seperti halnya pasukan elite TNI pada waktu itu, selain loreng corak macan tutul, satuan di bawah brimob seperti resimen pelopor juga memiliki pola loreng sendiri, berupa corak sapuan kuas dengan warna hijau tua, coklat, dan krem. Pada tahun 72, nama resimen pelopor dihapuskan dari brimob, sehingga seragam lorengnya pun juga hilang. Penggunaan seragam loreng oleh brimob pada masa itu terakhir kali digunakan pada saat operasi Seroja di timur-timur tahun 75. Kemudian, setelah operasi seruja, seragam loreng ini ditinggalkan dan berganti dengan seragam polos berwarna coklat hitam. Tahun 90-an, seragam loreng mulai terlihat digunakan oleh Brimob meskipun belum secara resmi. Pada tahun 2000, seragam loreng resimen pelopor juga mulai terlihat digunakan dan pada tahun 2014 seragam loreng untuk Brimob secara resmi digunakan kembali dengan dasar surat sedikit elemen warna hey, hey. <laughs> loreng samar untuk tugas pertempuran hutan, dilengkapi dengan seragam loreng baru yang memang dirancang khusus untuk tujuan kamuflase. Warna seragam ini disesuaikan dengan warna vegetasi di oh. Indonesia. Desain corak loreng ini menggunakan desain Multicam. Seragam loreng ini dirancang oleh Ferry Suryana dan diberi nama Samar, singkatan dari Spektrum Acak Mata Adaptasi Rekayasa. Oh, mata. Dengan Seragam loreng lainnya, loreng Samar ini terlihat paling menyatu dengan latar belakang pohon dan semak belukar di Indonesia sehingga dari kejauhan like night vision, berat, I guess. terlihat oleh musuh. Oh. Pada episode berikutnya, sebelum kita kembali Robocop. membahas persenjataan TNI, kita sejenak akan intermesso dengan membahas film. Ooh. Kita akan membahas senjata-senjata fiktif di dalam film. Umumnya, film fiksi ilmiah. Meskipun senjata tersebut fiktif, ternyata di dalamnya. I think coming up next. Is basically. contoh. Robo canggih pada Robo, adalah masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, they masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, masyarakat, crazy guys so many different colors like i said you know if we don't know about it right we just think like why do they have so many different colors it's just an army they should all have similar uh, uniforms right but for different needs for example if it's grassy area or jungles you need different camouflage if it's like a desert or dry area you need different And if it's snow for example is different right like they all wear white you've probably seen some of like the russian uh, soldiers that are in the arctic Where it snows a lot right and it's frozen their uniform is all white so they can blend with the snow and that's the, the part of it right they have to be able to look uh camouflage or invisible so the enemy can't uh, see them and that's why for different areas they have to have different uh, uniform which is pretty interesting and cool i guess a lot of research and development goes into finding the perfect ones and that's why we saw over the years they have changed it and improved it and And the colors have developed uh, and uh, started looking so different right so really really interesting thank you very much guys for suggesting it and i hope you guys enjoyed it if you did then please don't forget to like comment and uh, share and also consider subscribing to the channel a lot of you guys hamdulillah come to the channel watch the video around 80 to 90 percent of you guys and you haven't uh, subscribed to the channel so please consider subscribing to the channel that allow me to improve it and also will help me to reach my target if you don't know my target is to inshallah hate a million subscribers and that's when i'll be heading to uh, indonesia and hopefully you know meet uh, tni uh, there so as always guys terimak i say thank you very much shukar mercy for all your love and support i hope you guys have yourself a wonderful day take care of yourself and your family inshallah